Assalamualaikum teman-teman Wow hewan apa ini teman-teman Wow sangat kotor sekali ya teman-teman Lihat Wow mari kita ambil ya teman-teman Kakak di sini sudah menyiapkan wadahnya teman-teman Lihat Wow ini wadahnya ya teman-teman Mari kita ambilin mainan tersebut teman-teman dan kita akan cuci, ya, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman, kotor banget, ya, teman-teman! Wow, di tanah yang super duper kotor, teman-teman! Wah, wow, mari kita ambilnya, teman-teman, satu per satu. Oke, kita mulai dari yang sebelah mana dulu, teman-teman? Oke, basing, ya, teman-teman. Oke, kakak, ambil dari yang ini, teman-teman kita ambil ya teman-teman, kita masukin wah, oh, kotor banget teman-teman, tuh, lihat wah, wow. lihat teman-teman, kotor banget ya oke, kita ambil teman-teman dua, yang mana teman-teman tiga, wah, wow, kotor banget teman-teman empat, lima, enam, tujuh Wow Ada tujuh mainan yang sangat kotor teman-teman Lalu kita akan bersihkan ya teman-teman Oke kita akan mencari air Airnya mana teman-teman Wow ini adalah hutan belantara teman-teman Lihat Wow Oke teman-teman Dimana airnya kira-kira teman-teman Wow Wah ini ada air teman-teman Wow mari taruh sini Wow kebetulan sekali ada air teman-teman Tuh Masuk, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita cuci mainan tersebut. Teman-teman, dan sangat kotor. Teman-teman, wow! Oke, teman-teman, kita ambil langsung, kita cuci. Teman-teman, wow, kotor sekali! Teman-teman, kita cuci langsung. Teman-teman, wow! Akhirnya berwarna pink. Teman-teman, wow! Oh ini dia adalah hewan purba teman-teman Wow Kita mendapatkan satu hewan purba Langsung saja teman-teman Selanjutnya Wow uh, Airnya berwarna pink teman-teman Wow, langsung jadi teman-teman Oke, kita mendapatkan dua teman-teman Wow, seru sekali ya teman-teman Oke, kita ambil yang ini teman-teman Wah, langsung saja kita cuci teman-teman Wow, sudah bersih teman-teman Wow, kita mendapatkan 3 mainan hewan purba teman-teman Wow, langsung lagi teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow Wah, apa ini teman-teman oh, Wow, wow, wow, wow, wow, wow ngeri sekali teman-teman. Kalau ini hidup di zaman kita, kita dimakan teman-teman. Hahaha. <laughs> Oke, teman-teman. Kita sudah mendapatkan 4 mainan, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman. Wow. Uh, kotor sekali teman-teman. Mari kita cuci. Wow, langsung bersih teman-teman. Wow. Oke, teman-teman. Ini ada hewan pemakan rumput. Ngaung ngaung ngaung ngaung ngaung ngau, ngau, ngau. Oke, kita taruh sini ya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman Tersisa dua hewan purba teman-teman Wow Ini apa teman-teman Langsung saja kita cuci teman-teman Wow Ini adalah hewan berwarna kuning ya teman-teman oke teman-teman, dan sudah bersih teman-teman wow yang terakhir teman-teman wow, paling kecil tapi paling cepat larinya ini teman-teman, oke kita cuci teman-teman wow sudah bersih teman-teman, lihat teman-teman ah. berwarna kuning lagi teman-teman wow, sangat menarik teman-teman Wow, Kita sudah mendapatkan 7 mainan yang kotor sekali teman-teman Yang kita temui di dalam hutan belantara teman-teman Wow ini kalau hidup di zaman kita Kita bisa dimakan ini teman-teman Wow Oke teman-teman terima kasih telah menonton video dari si Boy Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Kakak pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh